Guys, aku bener-bener jadi kayak orang jualan, jadi packing mereka tuh bener-bener rapih ya. Satu picis pun mereka bungkus, rapih, gak ada yang pisah-pisah, semuanya dibungkus. Tapi banyak banget, wow! kalian bisa hitung ya di sini banyak banget pokoknya hmm, masih banyak yang belum aku buka kalau yang ini tas dan dompet serba lner hmm, tapi Sekarang kita coba unboxing tas ya Tas-tas Serba 5000 juga Tidak. Yeah. terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah ngasihin video ini semoga dapat menginspirasi kalian semuanya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Ya orang jualan ya. Benuk.